Terjadi ketika kita dalam kondisi kebingungan Lalu orang-orang terdekat kita menjauh Kita sedang sakit, sakitnya cukup parah Dan sudah berlangsung cukup lama Tapi orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita Semuanya pergi menjauh Kita pada saat itu akan dibebani atau disiksa dengan dua masalah sekaligus. Pertama, kita tersiksa dengan penyakit yang kita derita. Dan yang kedua, kita tersiksa dengan perasaan ditinggalkan oleh orang-orang dekat. Jadi bebannya minimal dua. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Karena seperti disampaikan dalam tema motivasi, kita sangat membutuhkan sekali perhatian orang lain kebutuhan untuk dicintai kebutuhan untuk diterima ketika kita sakit dan orang lain menjauh dari kita kebutuhan-kebutuhan ini eh, tidak kita terima sehingga akan terjadi kebingungan akan terjadi eh, kegundahan Ya, karena merasa bahwa diri ini sudah tidak manfaat lagi Dan ini sangat berbahaya ketika seseorang merasa eksistensinya tidak berguna bagi orang lain Bagi istrinya, bagi anaknya, bagi sahabat-sahabatnya Yang sebelumnya, sebelum dia sakit, ketika dia punya banyak hal, orang sangat banyak yang dekat tapi ketika dia punya masalah, orang ramai-ramai menjauh. Ini akan sangat menyakitkan. Karena itu, sahabat-sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang-orang dekat yang sedang punya masalah, jangan jauhi dia. Dekati dan minimal ngasih support agar dia tidak stres. Tidak putus asa dan Ridho menerima kondisi dia Mungkin sakit ya, Dan dia merasa tidak berguna Karena tidak bekerja, tidak bisa mencari uang lagi Tidak bisa memberi sesuatu kepada istrinya, kepada anak-anaknya Di saat itu kita harus memberi dukungan kepada yang bersangkutan Bahwa penyakit bukanlah kutukan Termasuk HIV/AIDS, ya. Sebagian orang mungkin menganggap orang yang HIV/AIDS itu adalah pendosa besar, ya, pelaku mungkin maaf maaf, hubungan bebas, ya, dan stigma-stigma negatif yang lainnya. Padahal tidak sedikit kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, mereka yang mengidap HIV tidak tahu menau asa usulnya. Sehingga ketika mendapatkan stigma negatif dari orang sekitar dia, betul butuh akan sangat tersiksa. Penyakit adalah bentuk dari kasih sayang Allah SWT. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Atau kepada kita yang sedang mengalami sakit, ya bahwa penyakit adalah salah satu bentuk rahmat Allah SWT. Ingat, Firaun, orang yang kemudian mengaku sebagai Tuhan, salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak pernah sakit satu kali pun. Ya, sehingga muncul kesombongan di situ. Sakit sebetulnya adalah sebuah teguran. Sistem dalam tubuh kita ketika kita terlalu kelelahan atau ada asupan yang salah maka kita akan mengalami sakit. Ya. Bisa dibayangkan oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman sekalian, ketika Anda mengkonsumsi makanan yang sangat pedas, tapi Anda tidak merasakan mungkin panas di bibir, tidak merasakan perut sakit, melilit, misalnya sehingga angka Anda terus ya level 5, level 10, terus naik, ya sehingga apa yang akan terjadi? Ya, mungkin perut Anda akan meledak ya. Nah ketika Anda mulai merasa panas mulut Anda Dan sedikit e, merasa e, perut Anda bermasalah Maka berhentilah di situ Jadi rasa sakit itu adalah alarm bagi kita Agar kita mengevaluasi apa yang telah kita makan Apa yang telah kita minum Mungkin kebanyakan atau memang makanannya tidak baik ya Kita ketika e, bekerja terus menerus selama dua hari lebih Begadang malam hari terus menerus kita fresh tubuh ini Saat itu mungkin akan plu atau akan meriang Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala Agar kita memberikan hak istirahat kepada tubuh ini Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itulah penyakit dalam berbagai riwayat. Disebutkan orang yang meninggal karena sakit itu dikategorikan sebagai mati syahid, termasuk uh, seorang ibu yang meninggal karena melahirkan. Dan disebutkan bahwa ahnya orang yang sakit, tentu orang yang sakit yang rido dengan kondisinya itu dikategorikan sebagai istighfar. Jadi, orang yang sakit itu dosanya akan berkurang ya, dengan catatan ya, dia betul-betul ikhlas dengan apa yang terjadi pada dirinya. Uh, kalau kita ingat e, tadi kasus Firaun ya betapa mengerikannya ya e, orang yang kemudian seperti seperti kita dikasih sebuah kendaraan bagus, mewah, mobil atau motor tapi tanpa rem sama sekali. Ya, mungkin ketika ngasih nampak orang itu sangat baik kepada kita. Ya. Kasih motor yang bagus ya, kemudian dipersilakan dikasih bensin ya. Oh, helm yang bagus semuanya terus kita suruh jalan. Itu sebetulnya saat itu kita disuruh bunuh diri. Maka bersyukurlah dalam segala kondisi termasuk dalam kondisi sakit. Tan tentu tidak menafikan pentingnya muhasabah, pentingnya evaluasi kenapa kita sakit dan dan kita juga harus belajar dari para nabi, orang-orang soleh yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Namun mereka sangat tabah, sangat ikhlas menjalani penyakitnya. Sehingga Allah angkat penyakit itu dari dia. Untuk sesi ini, saya cukupkan mari mensyukuri apapun kondisi kita. Ya dan ketika kita stres, ketika kita ada masalah, datanglah kepada orang-orang terdekat untuk mendapatkan dukungan, minimal mendapatkan bantuan finansial, makan, minum dan seterusnya, ya. Dan ketika orang terdekat kita mengalami stres, mengalami masalah, jangan pelit, ya, beri dukungan orang itu. Ya, karena Sehebat apapun seseorang, ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, itu akan lebih sakit dari penyakit atau masalah yang dia hadapi. Sahabat-sahabat Naus yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bahasan kita untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share sebanyak-banyaknya dan subscribe bagi yang belum.